depan depan dulu, depan depan, uh, lari Bc kok Gua ada stak, gua ada stak. 30 Tiga Nih gua lari Gua dapat, gua dapat Gas, gas, gas Awas mati-mati oh, yang kloper, kloper, kloper. Lihat, lihat, lihat, ini Toto yang ada kloper, kloper, aja, yang ada aja Mati-mati, mati Lihat Kadita di belakang, bisain, Sabar, Kadita ya, ya, hat -hater, hat -hater. Trip keluar, trip keluar Aman, aman, aman Enen, enen, enen go, let's go kabar kabar kau kau kau kau kau karat deh susu nice, go bro. juga, Hai nice. ada gua ada gua ada Kejar kejar mie hanya mana ya? Itu Hello. yang ditunggu. keluar keluar Gua bisa beres, kawan. Saya bisa gua. Gua. yang ada aja yang ada jodet Oke, gua oke, gua oke, Kambing stronger, bisa depan. Kambing stronger, bagalah yeah. Ya, udah pasti nggak bisa playoff, Mas. Ya, yeah, tisu guys. Udah posisi tujuh, udah nggak ada match lagi. Positif, udah, guys. Udah, guys. Ini the real sejarah yeah, yeah. baru, ya guys. Ya, mending cerita. Pasar sama-sama sama, udah, sama-sama udah, jelek kalau timnya lagi jelek semua pelayan kelihatan jelek emang ngaruh Nggak, Aduh, ini bener, bener. ini ini mungkin ya mungkin bisa jadi karma juga sih cuman gua ya ampun Wah, serius serius ya gue ya mau ya gue mau kasar aja sih ini bisa jadi karma juga sih ini kayak mengajarkan gua untuk nggak jahat ke orang sih ini udah kayak nyata juga. Kasih tahu Max. Sumpah ini karma lantang Max. Bentar dulu Max bentar dulu Max. Nah ini bentar karma dulu. nyata cok sumpah cok anjing. Bentar dulu bentar dulu itu kalau